Oke, selamat datang di Jagat Gundamayat. Ya. Uh, selamat malam. Karena ini akan tayang pada malam hari, jadi selamat malam. Uh, di samping saya sudah ada narsum, narasumber. Katanya dia punya cerita saat dia melakukan pengabdian di sebuah pulau di Jawa Timur ya, Masih Jawa Timur, ya. masuk Jawa Timur tuh. Masuk Jawa Timur mas? loh kok tanya, <laughs> kok tanya? Enggak, masuk Jawa Timur mas oh enggak masuk Jawa Timur, Berarti, Timur. anu agak kesan agak kesana, kesana ya lepas dari Jawa Timur ini lepas Jawa Timur nah, oke okay. gimana ceritanya oke okay. selamat malam ya mas Iya selamat malam terima kasih sudah apa ini mau mendengarkan cerita yang akan saya bawakan ini Iya yang yang yang lihat juga ya sudah bisa menampung ya. cerita di Jagad Ganda Majid Iya oke okay. Ini ceritanya pada tahun 2019. Pada tahun 2019 saya itu berumur 19 tahun. Eh ya, oh masih masih tahun. Masih apa? Lulus SMA lah ya. ya lulus SMA fresh mas. ya Mas. umuran segitu. Iya. Nah, lalu kayak gimana ya? Sepertinya Sepertinya ini mas apa Ini menger, merupakan pengalaman Experience saya yang Apa Kurang sangat mengenakan hmm, gitu ya. gitu. Saya cerita dari awal berangkat ya mas bully, bully, bully. Ya Jadi Pulau terpencil ini Itu menyeberang dari Pulau Madura sekitar 11-13 jam hmm, gitu. Okay. Dengan mengendarai kapal yang sangat besar dengan mengendarai kapal yang sangat besar yang di situ ada dua opsi kapal sebenarnya okay. ada kapal yang khusus ekspres manusia maksudnya hmm. manusia doang isinya jadinya cepat kapal itu cuman tiga okay. jam sebenarnya jarak tempuhnya tapi kalau kapal yang besar itu jarak tempuhnya 11 sampai 13 jam oh, lumayan jauh jauh sekali Nah dan selama perjalanan itu kan pasti mengarungi malam dan siang kan mas Itu kalau aku biasanya kapalnya tuh siang Nyampe mm -hmm. sana tuh subuh Oh kok siang apa tuh Ya agak-agak mau maghrib kayak gitu mas Nyampe nah, sana tuh pasti subuh Nah sebelum aku melakukan pengabdian atau mengajar di sana tuh Aku kan dari saya tentang pulaunya mm -hmm. Ya ini aku spill pulaunya Pulaunya tuh jaraknya 11 sampai 13 jam dari Pelabuhan Kaliangat Madura dan itu merupakan jarak terakhir jarak apa perjalanan tujuan perjalanan terakhir. Oke. Okay. Nah, nah terus singkat cerita pas aku nyampe sana itu ternyata nggak jauh-jauh dari apa yang aku browsing loh gitu. Tempatnya? Ya tempatnya secara first look gitu. Jadi tempatnya tuh emang benar-benar sepi. Tapi tuh kalau udah di kotanya tuh agak rame. Hmm. Dan apa. Pulaunya kok oh, kotanya sih. Pulaunya nih masih banyak banget. apa Pohon-pohon rindang. Terus rumput-rumput gitu. Istilahnya kalau aku juga pertama kali ke pulau ya mas. Jadinya tuh ternyata di pulau tuh banyak batu-batu karang yang gede banget. Gitu. Kepulauan ya? Kepulauan. Ya. Nah terus. Disitu itu. Aku nih pertama kali datang langsung dijemput subuh subuh, hmm. nah langsung ke pesantren, salah satu pesantren yang akan aku jadikan tempat untuk pengabdian itu, nah pesantrennya ini gimana ya mas? Aku kayak nggak menyangka gitu kan di jalan tuh lewati pesantren yang gede, katanya hmm. pas aku di sebelum pemberangkatan tuh pesantrennya ini udah besar di sana gini gini gini gini gini, eh ya, ternyata pas nyampe sana tuh ternyata pesantrennya tuh ya nggak gede gede banget gitu, cuman hmm beberapa gitu karena pesantrennya itu ternyata tuh baru baru buka lahan dan baru mendirikan pesantren oh uh -uh. jadi apa di pulau itu baru uh -uh, baru pesantrennya itu emang ada yang gede hmm. tapi yang aku huni ini yang pesantren yang itu yang baru itu oh. nah dan bangunannya pun di situ tuh masih ada kayak kayak apa ya kayak gubuk-gubuk gitu mas buat ngajar-ngaji hmm. tuh masih banyak maksudnya okay. di dalam pesantrennya masih belum kayak pesantren yang <coughs> Udah punya tempat khusus buat tahfidz Quran atau gimana, nah gitu. Nah, singkat cerita, aku di situ tuh. Ini aku cerita pengalaman sebulan sampai dua bulan di awal, ya Mas. Ya, hmm. nah sebulan hmm. awal tuh di situ tuh. Ya, aku seperti orang biasanya, lah Mas, di situ. Ya, ya, ya. Kayak ya langsung ngeluh, makan di situ, bab di situ ya, ibaratnya seperti orang, seperti layaknya gitu lah. Nah. Ya, ya. Sebulan awal itu, Mas, aku tuh nggak tahu. Itu tuh selalu terbangun jam setengah dua sampai jam setengah satu malam dalam keadaan sakit perut. Oke, okay. di situ ya, malam tiap malam selama sebulan awal ini. Hmm. Nah, satu sampai seminggu di awal ini ya, sekitar seminggu di awal ini aku tuh masih kayak biasa. Oh, paling ini aku masuk angin hmm? karena kan di situ tuh aku tidurnya tuh nggak suka di apa. Enggak suka tidur di amben gitu loh, Mas. Apa ya? Kayak tempat tidur tempat yang tidur. Iya, uh, tidur Aku tidurnya tuh sukanya tuh di lesehan gitu. Hmm. Dan kan dingin keadaan kalau malam. Iya, iya, iya. Nah, aku awalnya positif thinking kayak gitu. Nah, hmm. itu tuh semingguan awal itu aku juga berani ke kamar mandi sendiri gitu. Oke. Okay. Nah, pas masuk ke setengah bulanan itu, itu tuh kok apa ya Mas? Sakit perutnya tuh cuman. Jadinya cuman sakit perut sekejap. Terus pas ke kamar mandi tuh udah, biasa aja gitu. Langsung hilang. Langsung hilang. Nah, ya udah tapi ya gimana ya? Tapi tetap kencing gitu loh Mas aku. Mm -hmm. Ibaratnya kayak gitu. Nah, terus aku tuh posisi tidurku di sana tuh kan aku dulu tuh sesuai sunnah gitu loh Mas, ngadep kiblat kan dulu. Yeah. Nah, kayak orang meninggal gitu. Oh, yeah. nah, jadinya posisi tidur kita itu terlentang terus ngadep ke kiblat ada gitu. utara Iya, nggak ada utara kalau di sana itu. Utara ya. Nah, tempat yang aku huni nih, kan apa ya mas? Gak ada plafonnya. Mm -mm. Dan itu tuh seberangku tuh udah langsung kelas, kelas-kelas gitu. Oke. Okay. Nah, atapnya tuh dari asbes dan bangunannya tuh masih benar-benar baru banget. Ibaratnya tuh kayak apa ya mas? Pondasinya tuh juga masih kayak baru itu. Mm -hmm. Nah, akhirnya pas ini ya sekitar setengah bulanan nih aku tuh kayak ano Mas pas bangun tuh kan pasti bangunin temanku hmm. wah hantarin aku kamar mandi gitu karena aku kemarin-kemarin tuh jadi aku takut kayak diganggu atau gimana gitu loh Mas karena hmm. sebelum-sebelumnya tuh apa ya bercandanya mereka tuh kayak gitu tapi nggak ngasih tahu gitu loh. Okay. Oh ini anak baru nih hmm. di sini ya udah airnya pas aku terbangun tuh kayak ngeliat sosok apa awalnya tuh kayak selambu beberapa hari kayak selambu bener-bener kayak selambu yang halus kayak gitu, gitu. Gordon. kayak gorden okay. nah itu tuh ada yang warnanya putih hmm. terus beberapa ada yang warnanya merah merahnya tuh merah marun jadinya okay. tuh hampir menyatu kayak apa namanya? hampir sama hampir sama kayak, kayak... kayak kegelapan hmm. gitu loh mas okay. nah akhirnya pas itu selang beberapa hari juga itu hmm. tuh kedep, semakin hari kedepannya tuh kok di dalam gorden tuh kayak ada wujud gitu padahal situ kan kosong hmm. nggak, wujudnya itu kayak ngacungin tangan ke aku gitu tapi dari dalam selambu atau hmm, gorden itu ada nah, tangannya? ada padahal. tangannya seperti ada tangan kayak tangan? Uh, kayak ngajak gitu loh mas okay. nah dan itu tuh kejadian kayak gitu tuh berulang kali nggak, nggak cuma sekali? enggak cuma sekali nggak berulang kali uh, bahkan berani itu apa, menampakkan warna itu, tapi ya warnanya kayak nggak kasap mata gitu loh, Mas. Hmm. Nah, tapi aku pas itu mikirnya ya, "Oh, ini bangun tidur aja, aku capek aja." Mungkin, okay. nah yang jadi penasaran, ini, -ini aku semakin nggak nyaman di sini, Mas. Hmm, Beratnya tuh, "Wah, kok kayak gini sih?" gitu, akhirnya aku tuh minta tidur, pindahnya tuh minta ke musola, musola pondok ini, hmm. musola pondok, dan hmm. akhirnya aku tidur situ nah ternyata di situ yang aku pengin aku lebih baik ternyata tambah kayak gimana ya ya tiba-tiba anginnya kencang terus tuh ya emang kalau di pulau tuh anginnya kencang tapi tuh di situ tuh sampai jendela tuh gobrak sendiri gitu banyak apa banyak esensi kayak makhluk astral gitu loh mas aku tuh ngerasanya udah ke situ soalnya udah ngelihat okay. perwujudan itu gara-gara mm -hmm. ngeliat itu akhirnya cuman semalam itu doang aku pindah ke kamar lagi nah okay. terus Suatu hari aku tuh pernah bercanda tuh sampai apa bercanda apa ya sampai kenamanan gitu loh mas keterlaluan sama teman-temanku ya. terus tuh lempar-lemparan sepatu nah sepatuku itu itu sepatu yang dilempar itu tuh kelempar ke belakang mm -hmm. gak sengaja okay. nah karena asbes tuh kan ibaratnya kayak jebol gitu loh mas mm. nah besoknya karena aku mau mengajar paginya akhirnya aku ambilkan sepatuku itu pas ngambil sepatu itu aku juga nggak tahu ternyata di belakang itu kuburan mas di belakang wow. belakang penginap Eh penginapan kamarku Kamar itu gedung itu itu e -e. kuburan belakang pas malam nah kuburannya itu ada sekitar empat sampai enam pokoknya hmm. ketat gitu loh itu tuh kalau menurut katanya teman-temanku itu Kuburan kan kuburan keluarga mas iya yeah. hmm. kuburan keluarga kuburan keluarga yang emang dari dulu tuh udah ada di situ tapi itu ketutup kayak ilalang terus tuh pohon-pohon gede itu Tadi kuburan keluarganya itu banyak di sana. Banyak, banyak sekitar itu sampai enam, sekitar enam. Sekitar enam itu. <laughs> Dan kuburannya tuh apa ya? Semennya tuh masih bukan masih apa? Kelihatan kalau dulu banget bikinnya gitu loh mas, udah berlumut, udah Bercak-bercak di sana sini. Udah retak retak. Udah gitu retak retak. Gitu. Nah, aku cari sepatuku di situ, udah tak ambil, akhirnya aku balik kan. Terus besok besoknya tuh aku nanya nanya, akhirnya aku berani ngasih tahu apa yang aku Jadi Jadinya ya, ya, ya. awalnya tuh aku gak ngasih tahu yang aku alamin Mereka tahunya tuh cuman aku sakit perut aja gitu. Sakit perut. Taunya sakit perut setiap malam gitu. Ya, ya. Nah, terus akhirnya tuh mereka tuh ngasih tahu. Ternyata kalau setiap orang yang baru datang di situ, itu tuh emang ada kayak semacam kayak welcome gitu loh, Mas. Dari nah, ya dari yang nggak tahu, ya dari orang situ aja. Okay. Nah, terus dikasih tahu pengalamannya mereka teman-temanku ini jadinya mereka tuh dulu pernah kalau lagi pas ngajar ngaji bahkan hmm. itu tuh kan di kayak gubuk gitu Mas. Kan bawahnya tuh pakai kayak bambu-bambu gitu loh. Bambu-bambu hmm. yang disusun. Itu tuh kayak di dengan cara disogok gitu loh, Mas. Ditusuk, ditusuk yeah. pakai kayak kayu kayak apa gitu. Oh, dari bawah berarti. Hmm. Bahkan sampai apa? Yang menjalar ke fisik gitu loh. Hmm. Nah, yeah, yeah, yeah. pernah lagi juga tuh apa Tempat tidur ranjang yang ada di kamarku itu hmm. Itu tuh pernah Dulu itu juga di Kayak goyangin gitu okay. Sampai kebangun Itu temanku gitu. Hmm. Sampai ditarik Sampai apa kayak gitu Jadi Ya aku Apa ya bisa ngesumsiin Kalau pengalamanku tuh Mungkin titik Titik yang paling soft gitu loh Dia tuh cuman ya. nampakin kayak gitu Masih ada ya, yang sampai, lebih, ya, lagi. lebih lagi gitu sih, Selain itu adalah ada lagi apa yang, yang lain? Yang lain apa ya Kayaknya cukup itu aja sih itu aja uh, uh, itu aja hmm, kalau kayak gitu uh, itu sampai sampai selesai peng, apa pengabdian namanya iya, pengabdian namanya nggak enggak, enggak, enggak. enggak diganggu lagi setelah enggak. Itu. Enggak diganggu lagi setelah sebulan setengah lah oh, itu tuh bener, udah, udah aku kan. udah berani ya okay. uh, kayak gimana hmmm pokoknya cuman kayak gitu doang di awal awal, awal, awal aja, aja. Setiap kita datang ke suatu tempat apalagi yang jauh terpencil gitu Mas. Mm -hmm. Kayak aku kan nggak tahu daerah situ gimana. Yeah, yeah. Itu tuh lebih baik itu nanya nanya dulu. Habitnya kebiasaannya tuh di situ tuh gimana gitu. Kita tuh cara menempatkan diri kita di situ itu loh Mas. Ibaratnya kayak yeah. nitip awak lah. Dulu yeah, yeah. kan aku di situ tuh sebagai orang Jawa Timur datang ke Pulau Madura yang terpencil itu kan ibaratnya ya udah saat karap-karepku itu. Nyetel musik kencang-kencang mm. gitu terus main game sampai tengah Malam baru tidur Akhirnya kebangun lagi Kayak gitu sih mas mungkin Terus ditegur itu sama Mungkin ya yeah. Oke okay. Jadi intinya Kalau kemana-mana ya harus Ikut yeah, adatnya Ikut rumahnya. adatnya nah, itu. Uh. Dimana bumi dipijak situ langit dijunjung gitu lah, sih. Oh siap siap, siap. Oke okay. yeah. Terima kasih mas Kalau gitu uh, yeah, sama -sama. Sama ya sama-sama Semoga bermanfaat ya. Kalau gitu sekian Terima kasih sudah sudah mau bercerita ya. Yeah. Sampai sini dulu ya. Ya. Yeah. Oke, okay, selamat malam. malam.